Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini ya, Ada sebuah kabar spesial banget yang membahagiakan tentu kita semua warga kuno huh? Di video ini para sahabat ya, kasa lagi gendong babang ya si ganteng, si botak ganteng ini masalah banget ya ini susah banget mau melek ya Setiap digenok tertidur Masya Allah Abang L mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin Namun ini pun diunggah kembali oleh aku Selaranus Korsi Karena sebuah kalimat ketsen yang Bang melek kenapa bang? Katanya tuh Masya Allah banget ya Bule banget sih Abang L katanya tuh Masya Allah banget Mudah-mudahan tentunya Abang L tumbuh dengan sehat, cerdas, dan membanggakan Amin ke Kabar berikutnya juga kita keunggian terbaru dari Ghazali Foto bersahabat ya Yang mana Ghazali Foto ini berkunjung ke rumah Leslar untuk jengukin BBL Masya Allah banget nih kebersamaan dari Ghazali Foto bersama Leslar malam hari ini Di sini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Alberta Skormadina mengatakan mantap Leslar katanya itu persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Vicky FHZ57. Wis mantap bro katanya itu masya Allah banget ya. Idola kesayangan kita selalu banyak support dan dukungan dari orang-orang yang sangat luar biasa baiknya yang tulus mencintai Idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan tentunya ada sebuah spesial. Wow ternyata di rumah Leslar juga malam hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa yakni Korudi Salim. ini lagi main pingpong ya, tenis meja bareng Gozali foto juga. Masya Allah tamu spesial malam hari ini ada Kokorudi Salim mudah-mudahan tentunya ada kejutan yang membuat kita semakin bangga. momen ini pun diunggah kembali oleh generasi anak sekolah 24. Ada sebuah kalimat kasan juga yang dituliskan. Lagi ada tamu Mas Ghazali Everett L. Korudi katanya itu Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak yang diberikan. Ya ini dari akun Instagram Violeta 0702 mengatakan wow fotonya kayak gimana ya tuh sampai 12m. btw terima kasih yang udah jawab pertanyaan bu katanya itu Allah banget ya penasaran dengan Ghazali foto. Masya Allah, mudah-mudahan saja tentunya berkah-berkah, amin Dan kita lihat juga keunggahan dari IGS-nya Tifa ini Yang mana Alhamdulillah juga bersahabat ya malam hari ini Di rumah Leslar kedatangan tamu spesial juga luar biasa Ada AHA bersahabat ya yang jengukin BBL Wah, ini sih Masya Allah kebanggaan dan kebahagiaan yang kita rasakan malam hari ini Dari teman kerabat dekat Leslar, Alhamdulillah ada Atta Halilitar juga yang bersilaturahmi ke rumah Leslar Malam hari ini juga Tentu Leslar Ini lagi buat vlog persahabat ya Bersama Karudi Salim dan Gozali Foto Ini seru banget tuh vlognya Masya Allah Mudah-mudahan saja lancar Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Amin Ya Robbal Alamin